Aha uh -huh. Romo KW ini, guys, berapa KW, guys? Oh, terasi, terasi, ah, tutup. Mana uuh Kita naik ke tanyakan yang itu, guys. Nyangkut. <SILENGALAN> Bersih, bersihnya keluar Terima <laughs> Ayo Bang Neden <laughs> Kata ku HPnya Kesan Yo, satu, dua, tiga, sip. Yuk, okay. lagi. kita coba lagi ke sebelah sana huh, kimak coba lagi <laughs> ayo nyangkut terus hahaha <laughs> panas banget, wow, gimana menggede? Ah, Karena nggak naik yuk. Kalau ngajar loh nyanyi, teh. Kau doa alustihan apa apa? Yeah? <laughs> mana yang ke bukit itu? Guys okay, video ini teman-teman.